Hai hai hai Siapa sih yang gak tahu jika Indonesia dianugerahi berbagai regam satwa yang mengagumkan Biasanya setiap daerah pasti memiliki binatang khas dan unik Namun sayangnya banyak manusia yang kurang bisa merawat Hewan-hewan itu bukannya dilestarikan tapi malah terancam punah Karena diburu dan habitatnya mulai rusak Akibat ulah dari manusia yang tak bertanggung jawab Dari banyaknya binatang tersebut ada beberapa binatang yang saat ini hampir mengalami kepunahan di setiap daerahnya, khususnya di Pulau Sumatera. Namun sayangnya, hewan-hewan tersebut juga keluar dari hutan, dan gak hanya sekali, namun berkali-kali. Masuknya hewan buas ke permukiman warga selalu saja membuat sebuah kejadian yang gak keduga, bahkan sampai memakan korban jiwa. Seperti sebuah konflik manusia dengan satwa liar yang dilindungi seperti harimau, beruang, dan gajah, yang dalam beberapa waktu terakhir sering terjadi di Riau. Sebut saja misalnya beruang yang main di bawah rumah panggung warga, hingga menyerang petani karet. Selanjutnya, kawanan gajah liar yang masuk ke perkebunan warga di Pekanbaru, tidak hanya sekedar melintas, kebun siap panen itu juga luluh lantah karena gajah memakan pepaya, hingga mencabut pohon kelapa. Dan yang terbaru adalah harimau masuk kota. Seperti kejadian di Kabupaten Siak, di mana seekor harimau melintasi sejumlah perkantoran pemerintah daerah, rumah sakit, kebun semangka, dan menuju hutan kota Arwinas? Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, ya. Kemunculan harimau yang mendekati permukiman juga terjadi di kabupaten lainnya di Riau. Hal ini membuat BBKSDA Riau sering turun ke lokasi bersama instansi lainnya mengurus interaksi negatif ini. PLT, kepala bidang 2 BBKSDA Riau mengkonfirmasi mengakui peningkatan konflik ini dalam beberapa waktu terakhir. Dia pun menyebut yang paling sering terjadi adalah antara manusia dengan harimau. Meningkatnya konflik satwa liar dengan manusia ini? terjadi diduga karena beberapa hal. Apakah populasi satwa liar dilindungi tersebut meningkat? Atau apakah habitatnya di alam semakin mengecil? Sehingga keluar dari sarangnya? Menurut PLT Kepala Bidang 2 BBKSD Riau, konflik ini bisa saja menjadi pertanda degradasi habitat satwa liar. Itu yang pasti. Tapi kita tidak bisa menyalahkan para leluhur atau pengambil kebijakan sebelumnya. Namun bagaimana saat ini kita meminimalisir dan mengantisipasi interaksi negatif ini kata PLT Kepala Bidang 2 BBKSDA Riau Ngomong-ngomong soal harimau, harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae memang merupakan spesies harimau asli dari Pulau Sumatera yang termasuk subspesies harimau yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Ciri dari harimau Sumatera sendiri dapat dilihat dari ukuran tubuhnya yang paling kecil Dibanding jenis harimau lainnya, dengan warna paling gelap di antara semua spesiesnya. Namun sayangnya, populasi liar harimau Sumatera kini hanya tersisa 400-500 ekor dan termasuk dalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah atau critically endangered. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian?